Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap bersama Begok Sekar Ya baik teman-teman Kali ini Saya mau berangkat mancing lagi ya Bawa perahu Ini lagi persiapan ya Ini kita di lokasi yang sama Di pantai Gunung Kantong Banyuwangi ya oke okay, ya teman-teman ini panasnya sangat terik banget ini ini perahu-perahu ini sudah pada pulang ini ya baik ya teman-teman kita langsung aja lanjut di perjalanan aja oke okay. es double strike Ini Ini Dan ini Ikan air asin semuanya Ini ya Oke Saudara-saudara Eh. Hey. Dapat lawanan sedikit. Eh. Yes. Eh. Yes. Bang lagi. Aduh, apa kawan ini? Ada perlawanan nih kawan. Aduh, apa ini? Perlawanan nih kawan. Uh, apa ini? Ada perlawanan ini. Oh, sih, yes, yes, yes. Ayo, ini kenapa ini es. kenapa ini lele lele lele lele lele Yeah. Apa ini Apa ini Apa ini tuh Good Good okay pukut ini temen pukut pukut ini ikan air asin ini Pak. Okay, aya. Aya.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 Ikannya sudah siap saji ini, oke ya teman-teman makan dulu, makan dulu ya teman-teman, cuma berdua saja ini mancingnya, nah, dulu ikan apa ini ya namanya ikan ribang Nah, jadi nikmat. Nikmat, nikmat. Makan di tengah laut kan tidur digoyang ini ya Berkenyang. Oke lanjut aja dulu makan udah oh, <laughs> ya yeah, yeah. mah eh kan bot ternyata teman kan paling mantap. Saya akan. Masak Asik. Gas. Mantap. Mana gimana? masuk pelawangan ya, nah ini, ini. ini tidak ada ombak sama sekali kalau sudah masuk di sini ya teman-teman. Nah. ini perahu-perahunya, ini di pelabuhan Dulu dari saya, saya akhiri ya. Ini semoga video ini bermanfaat ya, teman-teman. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.